Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi Nahmadullahi Usalli wa usallimu ala ambiyaihi wa rasulihi Wa ala khadamihin nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Qolalllahu taala fi kitabil karim A'udzubillahi minasyaitonir rajim Kulil ma fi as-samawati wal ard Kulillahi kataba 'ala nafsihi ar-rahman Laa jama'an nakum ila yaumil qiyamati la raib لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ شَدَىٰقَ اللَّهُ الْعَظِينَ Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah pengajian yang dirahmati Allah Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan dengan kesehatan ini, sebagai wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti ini dan berharap kepada Allah dengan wasilah ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin. Para Bapak dan Ibu udara sekalian, kita kaji surat Al-An'am, surat 6. Pada ayat 12 dan seterusnya, di ayat sebelumnya, Allah menyatakan bahwa orang-orang yang kafir orang-orang musyrik itu tidak percaya dengan adanya ketentuan Allah yang namanya Allah menurunkan skenario hidup yang diberikan oleh Allah kepada utusannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak percaya. Mereka dengan tuduhan Muhammad adalah tukang sihir. Lalu di ayat-ayat selanjutnya. Allah menyatakan kepada Rasulullah di ayat 11, "Kul siru fil ardi sumanzuru kaifakana aqibatul mukadzibin." Katakanlah ya Rasul, berjalanlah kamu di muka bumi. Suruh mengatakan pada umatnya, "Coba melaku-melaku melaku, -melaku bumi." Adakan satu penelitian, penyelidikan Lalu sumang dulu kaifakana akibatul mukalipin, delon seperti apa orang yang dulu mukalipin terhadap para Nabi dan Rasulnya, orang yang mendustakan delon. Artinya begini, bapak-bapak sekalian situs yang dulu pernah dihancurkan oleh Allah karena penduduknya, masyarakatnya tidak percaya dan menentang, mendustakan para nabi dan rasulnya, itu akibatnya dihancurkan oleh Allah. Lalu diganti dengan generasi baru diganti oleh Allah generasi baru. Itu tidak hanya sekali dua kali Bapak sekalian, sejak mulai Nabi Nuh ke bawah sampai hari sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak yang mendustakan, ada yang mengikuti, ada yang beriman, tapi banyak yang mendustakan. Maka akibatnya dihancurkan oleh Allah, diganti dengan generasi baru. Nah, sebelum saya melanjutkan di ayat ini, di ayat, Sebelumnya itu ada bahasanya begini, Mbak Bu. Di ayat 9 ayat 8 di itu ada ada kalimat ya Wa unzila alahi malak, walau anzalna amru Kemudian Allah mengatakan ini dan mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad seorang malaikat. Dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat, Terus ya Allah, tentu selesailah urusan itu. Artinya tidak ada kehidupan lagi. Summalayunjarun, kemudian kamu tidak akan diberi tangguh lagi. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Karena kalau malaikat turun, itu mesti membawa azab. Kalian, Bapak-Bapak sekalian. Nah, kalau seperti ini, maka di ayat yang lain itu disebutkan, misalnya ya di ayat yang lain, misalkan uh, ini. Di surat 25 ayat 22, itu disebutkan itu. Yau ma malaikata labusro yau ma idil ilmu cerimina wayakuluna hijrom mahjuro surat Furqonlo penjelasan tersemakan. Hari mereka melihat malaikat di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Leih nah, malaikat itu berhadapan dengan mereka. Ya, kata begini di ayat 8 tadi kan disebutkan, disebutkan. Walau anzalna malakan laku dial amru sumaleh Allah mengatakan mereka mengatakan mengapa tidak diturunkan malaikat kepada Muhammad tidak diturunkan kepada Muhammad seorang malaikat Allah mengatakan dan kalau kami turunkan kepadanya seorang malaikat tentu selesai urusan itu Selesai ini berarti malaikat ini membawa musibah, membawa lapis Malaikat ini mulai turun, "Pak, Bu, itu diutus oleh Allah." Seperti kalau dulu pada zamannya Nabi Lut, kepada umatnya memberikan kabar kepada Nabi Lut bahwa umatnya akan dihancurkan atas perintah Allah. Kalau malaikat itu turun sebagai seorang utusan, Allah menyatakan laku dial amru. Laku dial amru niku menyatakan selesai urusan itu, urusan hidupnya selesai yang Dharun, kemudian tidak ada kehidupan selanjutnya, tidak ada, tidak ditangguhkan sedikitpun. Maka di surat 25 ini, ayat 22, di sini sebutkan, pada hari mereka melihat malaikat di hari itu. Ketika malaikat membawa azab loh, Bapak, Bu. Iku tidak ada kabar gembira. Ini kalau mau kabar gembira berarti kabar apa? Kabar susah, kabar sedih. Kenapa kok sedih? Kemudian, saya ingin bunuh gambarnya. Ketika ada orang berhadapan berhadapan ini sekelompok yang satu dengan kelompok yang lain karena ingin mempertahankan ada yang ingin mempertahankan idenya ada yang ingin mempertahankan kelompoknya ada yang ingin mempertahankan keturunannya maka terjadilah perang kalau udah berhadapan begini Pak Bu, saya gambarkan ya. Uang kulit perang niku matenio poguyon, bapak. Mateni kancane, Pak Bu. Soalnya kulit perang nih gue pedang. Lah pedang gue gak kejutinan nih gue, bener kejutinan baru. Si gue pedang lu, ke. loh ke. Lalu si gue jarak jauh. Ketika orang berhadapan ya dan iking kok mesti tukaran, wabu Bu, jenengi perang. Le tukaran mesti orang si dipateni mesti dia mateni. Jadi le jenengi perang itu dipateni atau mateni, dibunuh atau membunuh, perang Kalau nong perang itu ketinggalan, beneran, bener Bu. Terus mari ngono Lambi-lambi ini, di, eh, bawa tenunan, seni perang lu pas-pas-pas-pas tenunan. Nasegi ono kelompok cilik, ya, segi kelompok cilik, peralatannya gak canggih, jumlah icidik, eh, tetak ono ono ini kelompok besar, peralatannya canggih, bungui gede-gede, gak sehat-sehat. Gimana si kelompok cilik ya, apa ngomong-ngomong okay. musuh waduh tolak-tolak kancang ini mati temen awak sudah merasa bahwa dia akan dihancur, mereka itu akan dihancurkan kelompok yang besar itu nah kira-kira kira-kira lealai -kira, Dewi dati tentara sing moderno kelompok sini ini banyak Awal itu itu tentara nongkol kelompok cilik nih bo. Melihat kelompok yang besar, os, alatnya canggih. Coba bapak. Bapak ada perasaan apa nih, pejeroati? Waduh, gak mulai aku, guh, nggak ada gak mulai. Berarti mati. Waduh mati. Pak Bu, ini namanya sebuah pernyataan yang sangat menakutkan pada dirinya dan tidak ada harapan untuk untuk kebaikan bagi orang yang berdosa ya Bu ye, bagi orang yang berdosa kok begitu kedatangan ke malaikat itu gak harapan pak Bu enggak ada harapan malaikat itu diutus oleh Allah untuk menghancurkan enggak ada harapan makanya ayat ini tidak ada kabar gembira bagi siapa bagi orang yang berdosa kau kabar gembira Hai oh, ujang itu, azab oleh Allah kalau kabar gembira gak nah, ada kabar gembira misalkan kalau di dalam Quran surat 11 ini, di ayat 80 itu Allah menyatakan gini 81 oke mulai 81 ini kalau Ya lut innarusul rabbika la ilaika fa bi ahlika bikit iminal lail. walayal la yalqaf minkum ahadun ilam ruatak. Begon sampe terjemahannya. Para utusan malaikat berkata, "Hai Lut, malaikat mudun, Mbak Bu. Nek malaikat mudun lho bawa. Kan diutus oleh Allah untuk menghancurkan kepada orang yang berdosa." Terus? sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu nah legoh lah Lut nah, artinya Nabi Lut itu legoh karena malaikat menyatakan aku itu utusan Allah berarti kalau sudah utusan Allah umatnya tidak akan bisa menggoda kan, karena umatnya Nabi Lut seneng lanang pada lanang Pak wedok pada wedok kabeh Nabi Lut itu gula aku dua anak wedok pen rabin tapi mereka mengatakan Lut bahasa bebasnya ya aku nawamuruh le aku gak seneng ambek anak wedok mana lah lah igu nong tamu tamu nih malaikat pak bu luru sisi tuh malaikat jebel sisi tuh malaikat Mika'il akhirnya Nabi Lut kan susah ketika anda nih Lut Lep. lepasah bebasnya tenang aja Lut aku gila utusan Allah aku diutus Allah Tuhanmu Tuhanku terus si malaikat pun sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu gaizung ganggu apapamu mereka walaupun berduyun-duyun gak bisa akan banggu kamu malaikat pun ingetan sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu dia di akhir malam nah karena itu nanti di akhir malam Lut, Hai metuahkan pengikutmu untuk jamaahmu, pada dengan orang-orang yang mengikuti kamu Hai betul Berarti kan nabi lihat undangan, mbak bu, semalam itu. Nah, bapak ibu sekalian, setelah itu dan janganlah ada seorang di antara kamu yang tertinggal. Ini pesannya malaikat. Oh, jangan sing ketinggalan ya umatmu, jamaahmu, jangan sih ketinggalan. Onok oh, sing gal, kecuali tinggalan, nih kecuali istrimu, istrimu tigaan, karena bujune nabi loh niku berani wong-wong berani wong, wong kafir berani lgbt, yes. pak bu, nah di waktu datangnya adab niku hampir subuh Sampai Allah mengatakan di akhir ayat itu Alay sa subhu biqorib Bukankah subuh itu Sudah dekat dengan siang Sudah dekat dengan pagi Pak Bu Kalau sudah dekat keadaan demikian Digoncang keadaannya Digoncang Perasaan Orang yang berada Dalam goncangan itu Ya apa No? Waduh mati aku Oke Masih gak enak Gak Perasaannya Waduh mati aku Gak ada harapan lagi bapak. Guncang dengan seguncang Guncangannya seperti ini Falamma ja'amrunah Ja'alna aliyah Sa'filaha wa'amkirna alaiha khijarotam min sidjiliman dhudhe nih ayat 82 maka tatkala datang azab kami he, kami jadikan negeri kaum lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan wah wow, itu goncangan ini betulnya kalau yang di Sulawesi itu ada pada tahun 2018, nggak sih? ini, petubu, bang. Gereg-gereg-gereg-gereg-gereg. Gere. goncangan itu harusnya dan gereg-gereg gere, dalam jangka lama. Omai tenggelam, jenengi likuifaksi. Gereg-gereg-gereg, gere. leb mendelep omai. Tapi kalau ini enggak, negeri kaum mulut itu yang di atas ke bawah. Diwali, -bu. Jadi, ya, berarti, tiwale babu. Nggak, guncangannya ini roboh. Kembangnya ini krekak, krekak, krekak, roboh. Nah, dia bawa banget. Masalah berarti botolnya, botolnya kan, ngomongnya ini, babu. Ngomongnya ini, ngomongnya. Sino kuno? Kan, abah. Ada perasaan apa kira-kira? Wah, mati aku. Buka warna urip maneh. Bapak Ibu sekalian, itulah yang dimaksud dengan ayat ini. Maka tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Sehingga mereka mengatakan ini. Dan mereka berkata, hijran mahjuro. Oke, ini jenis hijaron mahjuro. Jadi kalau mereka meminta utusan itu malaikat, le, Malaikat yang jadi utusan, selesai urusan. Kalau selesai, kalau ada kabar gembira. Mereka mengatakan, Kijeram ah, Mahjurah. Kijeram Mahjurah. Kalimat Kijeram Mahjurah, tamat awak. Pak bu. ini juga jenisnya Kijeram dalam tafsirnya itu menyatakan, Orang yang hijrah itu, nih, disebutkan La yauma lil Tidak ada kabar gembira kepada orang yang dosa. Itu artinya ya malaikat. Mereka itu tidaklah melihat malaikat fiyaumin pada waktu itu khairul lahum adalah membawa kebaikan bagi mereka bal pada hari ini pada hari itu ya raunal malaikatu mereka melihat malaikat labusro fiyauma idil lahum tidak memberikan kabar gembira sampai di menyatakan di sini penjabarannya Bapak bisa lian dicontohkan kamakolallahu ta'ala sebagaimana Allah berfirman walau taro idhya tawafalladhinaka farul malaikatuh yadribuna wujuhahum wa'adbarahum wah ganuk terjemah ya buka surat ini nih, surat delapan ayat lima puluh Ha. Nah, ayat 50. Niki sama terjemahan. Surat, Surat Al-Anfal ayat 50. 50. Ya, ya. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka. Nah mau ngomong kafir niku Pak Bu, kalau nyawa nikati metu, eh nyawa nikati metu, diwantem dia sampai malaikat. mau dihantemi, awal juga gak ada lo. itu semeret, tapi dihantemi malaikat niku. Walaupun orang-orang mengumumkan, telah meninggal dunia, Bapak ini, dengan tenang, walaupun diumumkan dengan tenang, bangku. Iya, bangku. Pak Jani tenang nih, Diantemi malaikat karena kekafirannya, bangku. Pengumuman ini enggak ada efeknya dengan kematian, maden. Kadek malaikat munding ya, maden. Dan berkata, y. Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Oh, rasakan ini siksa yang membakar. Hmm. Kalau kamu melihat ketika malaikat ngantemi wong sing mati mati niku. Terus Allah ya, kan? Di Tentu, ayat niki. Tentulah kamu akan merasa ngeri, Mario. Karena itu dalam tafsirnya Ibnu Katsir juga disebutkan wakola dan mengatakan berfirman Allah di dalam Quran surat 6 ayat 93 nih ayat 93 itu ada di tengah-tengah kalimat ini nih, ingatkan Mbak Bu Alhamdulillahimina syaitanir rajim Walau Wal sama angfushakum. terjemahkan Wa begini diturunkan Allah nih alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. berapa tekanan sakaratul mautnya Berarti naza kat mati. Boleh janggih kat mati nih. Wong wongi zalim, mbak bu. Janggih mati dalam sakaratul maut. Ayat niki muni ngaten. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya. Tu, oh. dipantemi dengan tangannya malaikat toh. Lek malak niku siji, lek malaikat niku akeh. Dadi ditawur diantemi malaikat toh. Nah, Adek malaikat muni ngaten, diantemi nopo? Sebabine nopo? Di tafsirnya Ibnu Katsir ku sebutkan. Nio ini disebutkan. Ini gila! Hai jiwa yang jahat, dalam tubuh yang jahat, maka dia menolak untuk keluar dan terpencar dalam tubuh. Adas. Jiwa ini yuk, dikokon metu. Ayo, metu, kamu bahasai ini. Malaikatmu dengat dan, jadi ngantemi terus sambil berkata sambil berkata, malaikatmu dengat keluarkanlah nyawamu keluarkan nyawamu, muncungi muring muring loh bapak, muring muringnya ya kak, keluarkan nyawamu batinnya dan muncungi muring muring ya bapak, ya bos muring muringnya coba. Sambil berkata, Oke. keluarkanlah nyawamu. Wah, suatu so muring-muring didik ini Oke, tuh kan kata muring-muring Keluarkan nyawamu. Lalu kemudian metu nyawaei, gak kerem. Lantas lo, gak kerem di sini sebutkan. Di kemudian metu. Tapi enggak geneng, enggak gelem ponge. nggak enggak gelem metu. Lah ya apa? Nyawane apa ini? Menye, memencar, wabuk Jadi roh no, jiwa niku, badan niku mereka dalam tubuh niku tidak mau keluar, tapi terpencar. Terpencar ke dalam tubuh. Kusana kemari. Lek kate kan susah uangnya uang dolim ya bang uang kafir kata metu susah bang bu soalnya ono ada agab ditutup nol agab malaikat metu gak gemem terpencar ayo metu kamu ujian malaikat terus-terus tiap ayo metu ya pada akhirnya metu bang ujian temi malaikat maka malaikat mengatakan di ayat nih nyawamu terus di malaikatnya di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan oh, hari ini kamu dibalas dengan sangat dengan siksaan yang sangat menghinakan Pak Bu guru mati ini belum mereka masih sedang merasakan kematian ikuti sekolah unu lalu kok digonakan kuburan bisa tambah teman Pak Bu Ngunuku sampai hari kiamat Maka nih Di Niki Di Quran surat 6 Niki Yang kita kaji Ayat 12 Dan seterusnya Itu Allah menyatakan ini kul liman ma fi samawati wal ardh. Kullillahi kataba ala nafsihi ar-rahmah. Layatima'annakum ila yaumil kiamati la raib fi alladheena khasiru anfusahum fa hum la yu'minun. Nih. Katakanlah Kepunyaan siapakah apa yang ada Bum. di langit dan di bumi? Ya Rasul, munio nanggone umatmu sing ana nang langit bumi iku, kepunyaan siapa? Ngoten. Kanggon muni ngoten. Kepunyaan siapa? Kul. Katakanlah, uniyo ya Rasul, lillahi. Kepunyaan Allah ya Munio, punyaan siapa yang ada di langit dan bumi? Ngomong-ngomong Itu kepunyaan Allah, Bapak Ibu sekalian, lek di langit dan di bumi sudah diklaim kali Allah, kepunyaan Allah. Alat DW yang ada di bumi, DW apa? Nova. Kadue apa-apa berapa? Musti klaim kali Allah kepunyaan Allah. Kadue kepunyaan Allah. Lame itu, musti take kadue. Kadue kepunyaan. Oh, <tuh> diklaim kali Allah. Hanya memang milik Allah. Bapak Ibu sekalian, loh ini loh ono uang sombong. Maka ketika orang itu dimulai dicabut nyawanya, sudah tidak ada kabar gembira lagi. Gini gue sih diomong kali di surat 25 tadi, Pak Bu okay. di surat 25 tadi itu disebut hijrom mahjuro. Dia mereka mengatakan hijrom mahjuro sudah tidak bisa tidak bisa berbuat lagi dengan baik hancur aku hijrom mahjuro bahasan itu panjang, Pak Bu tapi panjang, ngertes sih. Ya? apa yang saya sampaikan ini bisa ya itulah namanya hijro mahjro lah orang dosa itu seperti itu nantinya kalau dia dosanya dihengi terus tidak segera bertobat kepada Allah maka di ayat 12 Rasulullah suruh menanyakan eh hey, para umatku Se di langit di bumi milik siapa? Mulia ya Rasul, kandhanono milik Allah. kata ala nafsihi ar-rahmah Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Nah, Allah menetapkan kasih sayang ditunjukkan masih nongdunya saya isineku milikku, tapi aku kasih sayang. Allah, Allah maha kasih, Allah maha penyayang. Masih gak jauh di Kiai loh, Pak Bupati Ya, cuma sayang niku Rohim, itu hanya diberikan oleh Allah nanti kepada orang-orang yang takwa saja di akhirat lek Rohman, Sopo sing nentang, sing gak nentang, sing percaya, percaya Masih kafir dikai. Masih ganjalo, gye. Gye gye. Loro, bagian organ dalam, Bapak. Ketika kita nyedot nih ya. udara itu lek masuk paru-paru terus ke pori-porinya itu butuhkan membutuhkan saringan dari udara ini kan ada dua, dua yang besar ya jenenge oksigen garu CO2 CO2 dulu tidak dibutuhkan oleh kita, dibuang, tapi dibutuhkan oleh tumbuhan. O2 dibutuhkan kita. Jenenge oksigen. Jenenge wong iku lorong katik gak iso narik akeh udarae, kurang. Lek diukur saturasinya akan turun. Orang saturasinya turun lemah Bu. Otaknya tidak akan bisa ber berpikir. Wong si kena corona corona nih gu, satu karena di sini tidak bisa memenuhi oksigen, nyedot ini. Nah, ujungnya meninggal. Tapi Kulau Panjaitan bisa melari ke sana, bisa lari ke sini, karena ada oksigen yang masuk itu jumlahnya banyak. Pertanyaan saya. Panjenengan tahu nggak ya, proposal minta oksigen kepada Allah. Tahu, Tahu, tapi DKI itu padahal oksigen tapi tiga itu penting. Tahu, tapi tiga itu botol Tahu, tapi tiga tabung niku Tahu, itu penting. Tahu, tapi ribu itu penting. mahal itu tapi apa itu lo gak tahu Tuku oke, tiga ika dari Allah, ini gue Rahman, ono oh, uang, bapak mencaci maki Allah. Saat dulu zaman PKI itu ada yang katakan, ono oh, nggak film gede, ya. Tuhan mati, Allah itu mati bapak, pas temen gede, nomen gede, ya. ya. tapi uangnya lo ya, oke. So, Ya dikai rezeki, ya bisa gaya dengan anak-anak cucu ini Buat bucu ini Dikai oleh Allah Walaupun mereka mencaci maki Allah, walaupun mereka tidak mau Allah Itu rahman rahimnya Allah Sampai pernah ya, Nabi Ibrahim ini mengingatkan apa? Ini surat Al-Baqarah Surat 2 di ayat seratus dua puluh enam nih wa il rob buk wa il ibrahim rob bija allah balatan aminah warzuk ahlahu minas sama man a'mana minhum billahi wal yaumil akhir Kolah, wa mangka faro, fa umati uhu summa terruhu Ila aga dinar, wa bisal masir. Nih, saya mau Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Rabku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Ron, di Arab, Bu, yang dimaksud. Negeri Arab Jaluk sing aman Yo Jaluk sing Sentosa Terus Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan Kepada penduduknya Yang beriman di antara mereka Kepada Allah Dan hari kemudian Ah. diminta apa nih Rezeki Terdiri dari Buah -buahan. buah buahan. Pak Bu, Nabi Ibrahim minta rezeki dari buah buahan. Padahal negara atau tempat yang ditempati Nabi Ibrahim di Mekah itu tidak seperti di sini, Pak Bu. Tidak seperti di sini. Di Mekah itu. Contohnya, nih gini contoh. Daerah Mekan ibu nggak tadi gini, Hah? Ya, nih gini apa nih gini? Apa? Ibu ditanduri jagung, nanti sakit bukan? Sakit, bukan sakit pak bu? Uang samin ini, ini waktu nih. Saya bulan Desember. November dengan Desember bersama Bu Aqil nyambangi ini Pak Bu nyambangi ini. Waktu Umroh sebelum Corona pulang bulan Februari pengumuman Corona tapi wis boleh. Pak Bu nyambangi ini. Saya itu lo mendekat tak kuat. Wah, sejak luar biasa di sini, Mbak Bu. Lu mau tanah IPA JBR kena ditanami gitu loh. Untuk kena hmm. ini pegunungan ini naik ke atas. Karena ditanami Mbak Bu. Iya, aku goyang ini. Enaknya ini munggah-munggah ini subur tanahnya. Enak kan, loh, galon dong. Sapa katé nandurin ogé né, yau kaono memiliki lo gunungé kaono, loh? Entenan iku tumbuhane, kaono itulah posisi Mekah dulu sampai sampai saya ki podo. Tapi Nabi Ibrahim sindi jaluk napa niko, loh? Sindi jaluk buah-buahan, ah. Ini, ini sudah di jalur Berilah ya Allah buah-buahan Maksudnya adik batang Pak Nabi Ibrahim yuk buah itu Maksudnya nandur Ya Allah panjang pari buah-buahan Batangnya boleh di Singapura, batangnya boleh di Wonosalam Hanya buah itu mau beri kok Ini jalur Ibrahim Kang G Sinton, Kang G tiang-tiang sing beriman kepada Allah dan hari akhir ya Allah berilah aman setelah buah buah-buahan Kang orang yang beriman dan pada Allah dan dari akhir dijawab kali Allah dan Allah menjawab ini Allah berfirman G dan kepada orang-orang yang kafir pun Aku beri kesenangan sementara oh, Ibrahim Penjaluanmu, kok kafir ya tak kei bodoh masih kafir ya tak kei buah-buahan kawang iman toho singkafir ya, tak kei cuma sementara sementara itu hanya masa hidupnya saja lewis mati terus Allah itu. kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka oh. Marewulu orang kafir tak paksa untuk masuk neraka Lek de, Kalimatnya saya paksa, berarti saat jani gak gelem abu. Di siksaan neraka gak gelem Tapi karena dipaksa, yo mau gak mau harus menjalani siksa itu Karena kekafirannya Terus ya Allah ngerti ini masir. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ini cendengi Rohman, Mbak Bu. Ini namanya Rohman. Allah menunjukkan, Allah menunjukkan di sini, menetapkan atas dirinya. Allah sendiri kasih sayang di surat 6 tadi, loh, ayat. 12 Lalu Allah menyatakan ya Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat. Dia, Allah sendiri yang mengatakan, Dia, Dia Allah akan menghimpun kamu, kamu nih, ya Dihimpun kapan? Pada hari kiamat. kiamat. himpunan itu Pak Bu penghimpunan di hari kiamat itu Allah menyatakan la raibah nih yang tidak ada keraguan terhadapnya Oke. hari kiamat itu juga ada keraguan bagi orang yang beriman enggak ada keraguan Pak Bu. sama yakin Jang Yono, hari kiamat yakin Cari siapa? <tuh> cari Mbah, pun cari Mbah. Allah mengatakan, Inna saata atiatun akatu fiha. Itu juzakul nafsibimatasah di surat Thaha itu sebutkan itu. Inna saata atiatun akatu fiha. Hari kiamat itu nanti akan datang. Aku merahasiakan kedatangannya, aku Allah. Merahasiakan kedatangannya. Kata diduno wong-wong, kapan iki dina kiamatku? Dina apa? Terus kapan? Kak didutuna. Maka dhewe ana wong muni, kiamat dina Jumat. Bohong. Cari sapa? Wong ayate lho kak di kok kiamat itu nanti pada hari ini jam sekian ngarang ah gak ada film disini gak ada pak bu gak ada berita Rasulullah tentang hari kiamat ditanya oleh malaikat kok. malaikat kalau awamu tanya pada saya tentang kiamat aku garuh saya gak tahu malaikat dari malaikat saya sendiri nggak tahu kok Malaikah itu garam Apa mana Awai Dewi? Duduk Nabi, duduk Rasul, duduk wali Kalau wali murid, iya Oke okay. Tapi Awai Dewi, duduk apa-apa Kok bisa mengarang ini dino kiamat Dino ikin Apa sumber itu konti Nah, Pak Fu Maka Ada yang tidak percaya Di akhir ayat alladhina khosiru angfusahum fahumlah yu'minun orang-orang yang merugikan dirinya mereka itu tidak beriman yeah. mereka yang merugikan dirinya alladhina khosiru khosiru orang yang merugi pada dirinya sendiri ya itu juga iman Wong sih percaya. Wong percaya sampai di akhir pak bu melakukan segala sesuatu menurut kehendak dirinya. Di tandanya, wong iman. Wong iman pada hari akhir beradab terhadap kamu saja diperintah oleh Rasulullah dianjurkan begini mangkana yukminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. barang siapa yang mengaku dirinya beriman pada Allah dan mengaku dirinya beriman pada hari akhir fal yukrim dhaifahu. hendaklah memuliakan tamunya, maka ketika orang itu memuliakan tamu, tanda ini orang itu iman pada Allah dan hari akhir pada, ini salah satu diantaranya Tandanya lagi orang yang beriman. Rasulullah mengatakan Mangkana yu'minu billahi wa yaumil akhir Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir Fal yakul khairan awliya smut Hendaklah kamu berkata yang baik Aulia smut menengah Tidak ada orang yang berkata ini ngomong kok kat, kat, gak berguna ya, omongan saya ini Meneng, gini aku beriman pada hari akhir oleh karena itu kalau tunggu-tunggu ambek uang terus kan gak ngomong Oh jadi harani wangi sombong Pertasa. bisa terjadi orang itu ter-apa terdidik dengan hadis ini sehingga tidak akan bicara banyak kalau nanti saya bicara banyak mesti oleh bicaraan saya didengarkan enggak enak lebih baik saya diam dan dalam hadis riwayat menurut hadis menyatakan begini: min khusnil islamil menyatakan begini: baik islamnya seseorang itu ialah menurut hadis ini, menyatakan begini: menurut hadis ini, menyatakan begini: menurut hadis ini, menyatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu malayaknihi orang itu mampu meninggalkan malayaknihi sesuatu yang tidak berguna jadi dia mampu meninggalkan yang tidak berguna itu loh, mampu ya islami api kalau kayak contoh Duwe pinggirembong ngoten niku ana gunane enggak? Halo? Woten e Tapi ana ora enggak wong tengok-tengok pinggirembong. Kalau ku nane, tapi ana uang tengok-tengok. Kalau ana wong tengok-tengok nang endong sing ngaku babu enggak bisa melaku. melaku. Soalnya dikomentari diwasno. <laughs> Nah, kecuali uang itu tua pinggir bong memberikan hak yang ada di jalan. Memberi hak nih, kue, ndak membuat orang itu nggak bisa melaku. Nomor lu, wangi assalamualaikum, wajib menjawab. Nih, kue, ku hak. wong melaku, nih, kue, hati melaku, nih, kue, wong melaku, nih, kue, hati wong Nanti dia dalanti untuk untuk nih cari polisi tidur enggak bener-bener bapak mau oh, hadisin nih nyingkir nol kreekel nol dalan sing dikhawatirkan menjatuhkan orang berjalan atau naik kendaraan disingkir nol gue sok tak kok oh. oh, malah dalan dikei semen enggak ya, di semen waktu rumah terpisah semenika kena dibongkar nah, ini kan bertentangan dengan hadis makanya Pak RT Pak RW niku sampaikan Dani hadisnya seperti itu jadi cekak di untuk bubuk jalan ini kan lebar bu, umpan aku boleh gak karu-karuan, dengan gue nih gue hono untuk bakso baso, boleh munduk ya nih gue terlalu, doh, no, gue terlalu Bungga, jaluk wae payu karo kuta. Moe iso-iso simbolne <guluhkan> balik simbolne mesok. Di hadapan orang banyak, wis gelas pecah. Anu nek kuta bakso nemule, grempeng ambe simbolne mesu hae. Karekareno apa? Polisi tidur. Ya Allah. Nah, yuk, ayo disosialisasikan untuk berbuat baik. Pak, Bu, di sini. Ayat ini didukung dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah pernah bersabda ini. Innallaha lamma khalaqal kataba kitaban indahu ars. Inna rohmati taglibu Sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, telah dicipta, maka Allah menulis, bukan Allah menulis kayak kawai dirinya dan bantuan Maka ditakdirkan oleh Allah sebuah tulisan dalam kitab yang ada di sisinya, di atas ars. Sesungguhnya rahmatku, terhadap Allah, mengalahkan murkaku. Allah itu punya murka bu, tapi Allah punya rahmat. Rahmati Allah ikut ngalano murkai Allah. Ketika orang itu dimurkai Allah, kemudian kita orang itu kembali kepada Allah, meminta maaf yang banyak, zikirnya yang banyak, istighfarnya banyak, rahmati Allah datang bu, murkanya hilang. Nak apa itu welaga, gede, jenenge kena muring-muring niku, kaisa hilang sama kiamat tau, hileng aja, tapi lah Allah tidak dihapus. Ketika orang itu salah, silakan kamu salah, sesalah-salah apapun, sama kamu gak mengakui aku sebagai Tuhan, bagi Allah dimurkai, konek mati tak murkai. Tapi ternyata. Sebelum mati, kembali kepada Allah, Ya Allah, ternyata saya salah Tuhan, apa yang saya lakukan selama ini salah. Lalu kembali kepada Allah, dijamin oleh Allah di surat 4 ayat 17. A'udhubillahi rajim, bismillahirrahmanirrahim innama tawbatu ala Allahi lilladhi na ya'maluna su'abi jahalatin summa yatubuna minqarib faulaika yatubullahu alaihim wa aliman hakimah sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan wongi berbuat jahat gak ngakoni Allah tapi karena dia tidak mengerti kalau itu juga perbuatan jahat baronok pengajian lu lalu aku salah ini selama sekian puluh Tahun perbuatan saya salah, lalu Allah mengatakan ini yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Tobat segera, oke, tobat segera ini itu berarti gak nunda, gak nunda, nunda langsung terus ya Allah ngadain. Maka mereka itulah yang diterima Allah, tobatnya diterima, tobatnya <laughs> itulah kemurkaan Allah itu dikalahkan kali kerahmatannya. Terus Allah ini Wa aliman hakimah Dan Allah, Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Allah Maha mengetahui tobaté wongku gak guyonan, tobat temenan. Lah sing guyonan niku roh babujian, tobat-obatan niku di ujiannya, tempat sambal kemari kepedesan, gue lihat sambal mana ngerti apa? si Jendek ayat 18 ayat 18 mesti ingatkan walai santi tawbatu niladhin ayak maluna say'ad hatta idha hadara akadahumul mautu qala ini itu betul'an walalladhina yamutunawahum kuffar ulaika atadena lahum azaban alima ayat 18 surat 4 dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan kalau dukur mau orang mengerjakan kejahatan tapi di sini karena ndak tahu kalau itu jahat barang Ruh segera tobat ini gak mengerjakan kejahatan terus yang hingga apabila datang ajal kepada seorang diantara mereka nah, terus gak gelip tobat Suwe-suwe loro loro loro nemen loro biasa loro ini tambah. besok tambah loro mana loro nih nemen nonton lho nah pas wae loro man wis gak iso berbuat baik, gak iso berbuat apa-apa, dadak -apa. wong e muni ngeten. ia mengatakan, nggih okay, muni ngeten. Sesungguhnya saya bertobat sekarang. saya oh. Saiki so, aku tobat, tapi wis yes, okay. <laughs> wis lawon men. <laughs> Allah ngendam, menyatakan dan Dan tidak pula diterima tobat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran, nah, wong mati dalam kafir gak diterima tobatnya. berarti wong lugu, sayki aku tobat ini tuh betulan enggak diterima tobatnya. koyok gak diterima wong kafir mati dalam keadaan Kafir. kalau anak no, kafir mati dalam keadaan iman diterima Uang mati, uang kafir mati dalam keadaan kafir, gak diterima tepatnya, kok uang orang nikki wahu kok sekarang saya tobat, Mana? padahal sepegap-megap baru mulai saya tobat gak diterima karena itu di ayat ini sebutkan sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan boraku. Wong kafir masa tahu berdoa, Wong kafir masa tahu jaluk nang Allah. Ya tetap dikay itu, pak bu. Ya sugi barang. Kadang-kadang sugian Wong kafir ketimbang. Wah ide, bega. Lu kok temenan? Mas disetuju, betul. Bega. Tapi kenyataan yang ya lah karena mereka itu di oleh Allah namanya istidroj dilulu. Lek tanganan, di lulu tanganan, tangan ngoten, monggo didahar. di da'ar tapi seperti orang kafir juga, hmm, badok-badok itu tidak enak, itu jenisnya di dilulu. padahal dunia itu semua Pak sing diomong api Sintiket -no api ambek sing gak -no dengan cara yang tidak baik semuanya ditinggal dunia lho, bapak makanya Allah mengatakan ad dunia itu mataul gurur Ke kehidupan dunia itu mataul gurur dunia itu perhiasan tapi gurur gurul itu menipu kita ditipu bapak -Ibu. dengan dunia Padahal oleh goleg itu, oleh goleg itu nyolong, diawangi kak solat, eh dan, oke, okay. mau <laughs> kata? Diawangi kak poso, okay. diawangi tuh karena nembek kancaneh, ijak yang bawah, sekut kiri kanan. Masya Allah, kadang-kadang sampai kancan di disantet gara gara oke. Okay salah karo dunianya mereka mengapa berbuat kekafiran itu ndak ragu sama sekali Bapak Bu, demi untuk mencapai keduniaan bian itu anak Bapak Bu ke zaman tahun itu, telah 86 ada orang sudah sepakat tapi Ibu June. Anae dikurbankan Dewagel. Sing yang lain sudah mati, tapi ini ada. Yang konangan jenisnya rangga, tadi denger nggak tenang. Samaan seiling apa sih lali kira-kira? Oke, terus rumah irama mangai nyanyian tentang. Om, apa penganiayaan anak, -anak itu, Bapak Wah, Bapak Ibu sekalian, arek iku disumpeli sapu tangan dicancang nang no lumbung, ngertes lumbung. Lumbung wadah ini napa? Gabah pari. Wong no, julomah dikancingi. Sing dise caca cacak-cacake niku wis mati, Pak Bu. Sudah tinggal tulang belulang di situ. Ragi nah, siang adi e dicancang tuh meriku sumpeli sapu tangan gak dikeimangan petang bulu dino tapi Allah memberikan kehidupan saudaranya curiga anak isi di si tidak ka digoleil si iki ke kok kaono ya akhirnya ono sih menek nanduku ngeten pas kaono onge ketahuan bahwa anak itu dicancang lo sikile lumbung di dalam rumah itu bapak. Iku es petang pulut dina, ya wes gak kisahkan deh gak isah apa melangin kalau petang pulut dina loh bapak, awe dewe gak mangan rong dina, ya, kayo lompong dikeplek-keplek no nah, aja, niki petang pulut dina, es kaku gak karuan bapak bu, tapi gak mati, itulah Allah maha kuasa, akhirnya do suto suto ah ternyata dia kepingin sogi. Okay halo bikin suki sampai mentolo anaknya di kawee wadal subhanallah Bapak Ibu sekalian dia lagi kayak umum gula. ujungnya nopo dipenjara kali polisi Iya, yeah. ya lalik orangnya mati lumbunya dikolong enggak buatan Anak liskatin mati besok akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan Allah akan bertanya salah apa kamu dibunuh oleh orang tuamu salah apa wong tuhan didatangkan datangkan yang malu tertunduk babun dan disaksikan oleh orang banyak waktu di itu besok akan terjadi yaumayuh saru pada hari dikumpulkan kita semuanya di hari kiamat ini Mbak karena itu Allah menyatakan dilanjutkan airnya layak jema'an nakum ilayah umbil kiamati laroi bafi. dia sungguh-sungguh akan menghimpun Allah sungguh-sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya hari itu enggak ada keraguan di sini lam lam huruf lam ini yang terdapat pada lafat ini itu adalah layak jemaah nakum itu merupakan pendahuluan dari huruf kosam huruf sumpah jadi layak jemaah nakum ikulah diterjemahkan ini sungguh-sungguh-sungguh sangat sungguh aku akan menghimpun kalian semuanya pada hari yang tidak ada keraguan hari kiamat ini sama dengan Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya sumpah dengan menyebut nama dirinya yang maha mulia bahwa Allah sendiri sungguh-sungguh akan menghimpun semua hambanya di waktu itu di hari yang dikenal, yaitu hari kiamat. Hari itu tiada keraguan, artinya keberadaan hari itu tidak dilakukan lagi. Adapun hamba-hamba Allah yang ingkar dan mendustakan, mendustakan hari itu artinya enggak percaya. Itu mereka tenggelam ke dalam keraguan tentang kejadian hari itu. Pak Bu, di sini ada kalimatnya, maksar. Jendengi maksar. Maksar ini, ya di surat 18 ayat 48. Wa'uri du'ala robika soffa. Lakodji tumunah kama holaknakum awalamaro lakum surat 18 ayat 48. Okay. Dan mereka dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Wah, wow. dibaris nanti kita dibaris yang dari sop. Terus? Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Di sini. Sekarang ini ciptaan kali pertama. Sekarang ini, Mbak Daging kita, kulit kita, rambut kita, ciptaan sekarang ini. Ini kali pertama. Jadi besok dihadirkan oleh Allah, ya ciptaan saya ini. ini. Dunugul, saya ini ini padana untune yo untu saiki lupa Pak enggak mboten enggak tau untu aja takon dawa-dawa wo. <laughs> wong kadhe untu niku asale duwe untu wonten lho Pak Bu asale duwe untu lah kok gak duwe untu ancane wis suwi digawe dadi mrotoli ngaten lho Pak Bu ngoten sikil nggih ngoten sikil niku bisa karek sebarang lah bu, sesuai ya kertas. Kena ada, kena penyakit. Tapi asalnya kan mutu. Iya. Yeah. Gue mana segini tuh Nih nahan bobote wong. Misalkan nolasi bobote sangang puluh kilo. Segini gue nahan nolahan sangang puluh kilo. Gue kira-kira sudah tak tahu nemen. Kan? Dak no, boh, yo siki unahan suwi tak, kaku sangang puluh kilo, eh, limo, ya tambah suwe, ya, tambah enam <laughs> ono sengkaisa barang, soalnya suwi pak punah aneh, jadi dokter ngeni, makane sampean kudu guru. asali popoteh sangang pulo kilo, kongkon seket kilo, yo karek. Kalungnya ambek kulite, bangun. Ambek ngumu kok sikil zaman gak loro. Yo api air dokternya mau ningotan, tapi tambah kena angin tambah robuh, bangun. Gak. Anjeliwis suwe dipakai. Nanti di maksaiku dimumpulkan gini. Kemudian Rasul Aisyah itu menyatakan gini dalam hadis riwayat muslim. sarun nasu yaumal kiamati khufatan urotan hurlan Aisyah mengatakan manusia itu akan dikumpulkan pada hari kiamat itu dalam keadaan tidak beralas kaki tidak berpakaian tidak dihitan Silanang. jadi muda, si sepedok telanjang silanang bodoh, siapa telanjang, bodoh nggak? sama, <guluh> manusia di waktu itu di hari berbangkit tidak beralah sekali kaki dan orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. sebagaimana hadis Bukhari Inna awalama yusah yaumal kiamati Ibrahim. Sungguhnya yang pertama kali yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Pakaian yang dipakai, pakaian yang dipakai waktu hidup itu akan menjadi saksi, Bapak Bu besok dibangkitkan hari dibangkitkan itu ada sebuah hadis siwat Abu Daud al-mayitu yuba'asu fi siyabihi al-latiyamu tufiha mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika mati nah, pakaian yang ketika mati dibangkitkan oleh Allah di hari itu contoh ya okay. contoh misalkan ada uh, salah seorang yang dulu mati dalam keadaan Syahid misalkan pamani Nabi Jililiu. hamzah hamzah ketika perang Uhud Bapak-Ibu sekalian ini terjadi okay, nah, di Uhud ini terjadi perang sehingga Hamzah meninggal oke okay. Hamzah meninggal di perang Uhud maka ketika Hamzah meninggal lagi, dikuburkan di tempat itu okay. setelah terjadi perang itu maka kuburan orang-orang Uhud di Madinah itu dipakri bapak Bu sampai sekarang itu dipakri Niki hamzah nah bapak ibu sekalian besok akan dibangkitkan oleh Allah ketika dia dibangkitkan oleh Allah dengan pakaian yang dipakai dalam perang itu atau yang ini atau ada seorang yang meninggal dunia di masa itu terus ada terjadi banjir besar Pak Bu di Madinah. Ini mana barusan Pak Bu. Tahun 2013. Ini terjadi nah ini namanya hasrat Zuhair Pak Bu, panjang pesan ini orang ini meninggal sudah berapa ribu tahun sampai sekarang berapa ribu tahun kira-kira 1400 tahun yang lalu panjang pesan kuburane metu diangkat Buangilo si woto, bapu. Sak pake aneh, bisa. Buangilo si woto, berwas berwasilo kamera tadi. Oke. Okay. Berarti diangkat niku. Inilah. Bun, ini kira. Karena dulu waktu meninggalnya itu kena tusuk kepalanya ini. Berarti keluar darah tahun 2013 Bapak. saya saya 2021 begitu diketahui di sini diangkat mancur bu, masih darah segar seperti ini Loh. darah segar darah segar padahal sewa petang 100 tahun yang lalu ini nah, awal ini telung di mentek bisa Pak Bu? ini bisa di tangan cacing tanah itu lho petang itu besok pakaiannya ini dibangkitkan oleh Allah bersama pakaiannya ini karena dia sebagai, sebagai pejuang nah bapak-bapak sekalian hari dibangkit itu kita nanti akan diputuskan di hari itu perkaranya bagi orang yang tidak beriman, bapak Bu, Muni ngeden. Ya Allah ilana, mampasandumar kodinahata, mawadarrohmanu wa sotokal mursalun. Surat Yasin ayat 52, nih, Mereka berkata, Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kubur? Karena orang yang Kafir itu kan disiksa di no kuburan itu sampai hari kiamat ya, bu, menjelang hari kiamat dididurkan oleh Allah sebentar, berarti gak ngelakoni, nggak ya, siksa. Berarti tidurkan sebentar, dibangunkan lagi oleh Allah. Wa gimuli, ya wajilada, wajilah nama berasal lima duhai celakaku, siapa yang saya dari kubur saya? Wa gimudingnya Inilah Ayo yang bekerja. dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Kalau kalau begitu benar rasul-rasul dulu. Iki hasil dijanjek nabiyan. Ayo ngomong apa lagi Ngomong apa? Sudah posisi seperti itu, ndak akan bisa kembali. Itu besok akan terjadi semacam itu, Pak Bu. Lalu di sini Innakum tersirah Rasulullah karena besok akan dikumpulkan, dijadikan beberapa kelompok. Bahu kelompok pertama yang berkendaraan, ada kelompok yang berjalan kaki, ada kelompok yang berjalan dengan wajah. Jadi, si kile non oh, wah, koyo atraksi ini, tapi itu atraksi nih, gue, siksa banget innakum saruna di jalan warubanan watu jaruna ala wujuhikum surat eh, bo, hadis riwadir sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang maksar dalam keadaan berjalan dan ada juga yang berkendaraan dan ada juga yang diseret diseret Bu, atas wajah wajah kalian berarti melaku ambek niki wajah sikilin orang dokur kan kayak iso melaku kusay iso melaku kusikil ala wajah mas bisa iso melaku ala kayak iso melaku diseret singarret malaikat jauh ya, susah pak Bu ngeluh niku ujungnya ujungnya nanti neraka berarti kata wulandari niku oleh siksa sehingga Rasulullah ditanya, Ya Rasul, Bukankah Rob yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia? Jawab Rasul. Karena ditanya oleh sahabat, Bagaimana ya Rasul orang kafir dikirim atas wajahnya di hari kiamat? Rasulullah jawab, Bukankah Rob yang membuat seorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia? Nanti Allah mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat Mengerti tahu, Karena itu Pak Bu Ada orang yang tenggelam Tidak percaya pada hari akhir Ada enggak? Ada Ayo di-dolak Hei di surat Furkon nih, surat 25 surat 25 nih kalau tambahin didik nih. di surat 25 ayat 11 sampai terjemahkan bahkan mereka mendustakan hari kiamat oke okay. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Ayat 12. Apabila mereka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, yeah. mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. Nyalanya neraka itu dari jauh. Perjalanan 500 tahun sudah dengar kegeramannya neraka yang mengancam dia itu. Wah. Wow luar biasa ayat 13 dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu mereka di sana menghadapkan kebinasaan ya. mengharapkan kebinasaan Pak Bu kalau dilemparkan neraka dalam keadaan terbelenggu betul ya jadi wong dikaleni disik jelas Ya, nah, si tali ini tangan gak sok kaya-kaya, segini si gak sok kaya-kaya, tadi cara nguncang lo nguncang no, lo no wati lo tuh, buk, Itu buk, buk, rokok. buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, buk, kaya-kaya buk, buk, buk, buk, buk, buk, apa ya buk, buk, buk, buk, buk, buk, Guys, apa-apa, besok akan terjadi itu. Janji Quran bu, ayat 14, suburo kasiron. Akan dikatakan kepada mereka, jangan kamu sekalian mengharapkan satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang banyak. Wow, oh. awak di belenggu koyong ini singa ayat tiga belas ya kai soal apa apa paten nana, wis mesisan cari malaikat ojo muni pisan muni o singake muni o paten nasi singake hancurkan nasi singake dilulu kali malaikat bapak dari bu kalian ayat dimulas katakanlah ya Rasul muni Kadangnya nawa wong wong. Apa azab yang demikian? Itukah yang baik? Yeah. Atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Oh, azab tambah, azab tambah surgaiku. opo azab begini surga yang dijanjikan pada orang yang takwa itu yang baik. Pilih. Di kongon ngomong nang umat kita, Rabu. Suruh main waktu hidup nih, kira bapak kamu percaya enggak sampai hari akhir percaya enggak sampai hari akhir oh saya kira kamu gak percaya hei ini-ini aku ada azab ini ngerokok aku sing api apa sing yang dijanjikan surga kepada orang yang takwa itu yang baik kau mele kalimat itu lalu dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka enci pak bu karena itu di sini ada orang pernah mengatakan begini, Mbak ya, Ada orang pernah mengatakan begini. Ah ini kenal lampir, no? Nenek lampir. Jadi itu juga tidak hanya itu, mereka benar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 Kapan pe mati disik ngono. Jarine wong iki mati disik, ben terus cerita ngono udah Pak Bu. Oh ngono ta hotel. Muga-muga ayo wong iki nangolehita ya ben nggih ben urah ngomongoten lho Pak Bu. Iki iki pernyataan apa jenenge? Percaya enggak dengan hari akhir? Enggak percaya. Nauzubillah min zalik. Pun ditiru, lho. Pun ditiru. Nah, kita doakan mudah-mudahan orang itu bisa bertobat kepada Allah. Masih ada kesempatan kok. Ini kok mau segera bertobat. Insya Allah diterima tobatnya setengah wolu. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi daya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.